hari ini tuh kita mau unboxing ini Aduh lumayan berat sih paket ada paket kita mau unboxing buat sianya pastinya ini apa aja isinya Aduh berat jadi ini kita unboxing uh, jadi langsung aja kita unboxing enggak usah lama-lama Aduh ini kucing muncul lagi kamera gak apa, -apa biar dia juga masuk YouTube kucingnya langsung aja kita, kita unboxing paketnya kita buka isinya apa kira-kira oke jadi gini dia isinya kita keluarin dulu yang kecil-kecil ini kita keluarin dulu, terus ini lagi, ini lagi, lagi. ini, terus ini. ini, ah dan yang terakhir ini deh arang dan intinya itu ini dia arang dulu oh, nih kucing. terus hah jadi kita mulai dari kecil kecil dulu bagian kecil ini ada gear depan ada rantai terus bantalan rantai sama gear set belakang Eh, gear set gear belakang ya. Dan ini boss arm. Dan ini dia. Aduh. Ini keras Ini ya. Swing arm. Jadi isinya tuh ini dia. Ada gear set sama swing arm. Kita mulai dari mana? Gear set dulu. Jadi ini dia gear set, gear belakangnya ini merek Scarlet. Ukuran 55. <coughs> udah sama gear depannya juga Scarlet ukuran 14 sama rantainya ini ukuran berapa ya oh, panjangnya 140L jadi buat yang sering nanyain panjang rantai buat trail atau supermoto tuh berapa ya kalau kata saya sih mending ambil yang paling panjang aja 140L jadi tinggal dipotong kan mending kepanjangan daripada kependekan kalau kependekan mah ribet jadi ukurannya itu 428H SB HSBT Rantainya warna coba kita buka untuk rantainya warna gold merek triple S jadi untuk aduh stress. jadi untuk ini tuh tiga ini tuh udah satu set udah satu set sama rantai semua gear merek Scarlet Ukuran 55, tapi kalau ini ini sih, kenapa ukuran 55? Karena yang ini tuh buat trabas, jadi ngambilnya yang ukuran 55 untuk trabas, bukan buat supermoto. Kalau buat supermoto, ya paling pakainya di bawah apa 50 atau ke bawah 50, ke bawah pokoknya lah. Kalau untuk supermoto, biar enak. Kalau ini 55, ini buat trabas. Ini bahannya tebal sih, kalau yang Scarlet kelihatan gede. Tebal ini gear yang paling banyak dipakai buat raba sih. Terus, apa lagi ya? Oh, kalau untuk harganya, ini gear set gear belakang gear depan sama rantai itu kisaran harganya itu antara 400 sampai 500 ribuan lah. Jadi, harganya itu antara 400 sampai 500 ribuan. Itu udah satu set semua gear depan gear belakang sama rantai merek Scarlet kalau sama yang satunya TK Racing kayaknya lebih te lebih tebal ini sih lebih tebal Scarlet daripada TK dari ini udah kelihatan ya. terus ntar kita pinggirin tuh kucing kayak yang masuk kamera terus dari tadi ini itu boss arm mana sih nah jadi ini dia boss arm WR ini bos armnya, ini yang bos arm kiri kanannya yang samping. Ini Ini bos sampingnya sama ini yang pipa tengahnya buat di bagian tengahnya di sini sih. Kayak gini jadi pasangnya itu di dalam sini, di tengah. Terus yang ini tuh di pinggir-pinggir gini. Jadi bos arm ini udah satu set sama swing armnya belinya. Udah satu set sama swing arm bisa bisa beli satu set sama bos arm bisa, bisa juga enggak terserah sih bebas mau kalau saya sih mending beli satu set sama bos arm soalnya kalau ganti swing arm baru itu nggak mungkin juga mau ngambil bos arm yang dari arm standarnya karena ya bos arm kalau udah dibuka pasti hancur ini pasti tengahnya itu hancur kalau udah dibuka jadi ya biarpun bisa diakalin disusun lagi tapi pasti goyang kalau udah pernah dibuka mah jadi kata saya mah mending kalau mau ganti swing arm baru kayak gini, mending satu set sama bos armnya Soalnya biar tinggal plug, tinggal pasang gak usah nyabut-nyabut bos arm lama Soalnya kalau dicabut pasti hancur Jadi ini udah satu set sama swing arm Sama ini nih, apa ini? Ini bantalan rantainya, buat yang di samping sini Buat yang di samping sini, bantalan rantai Ini udah satu set semua nah sekarang yang terakhir ini dia yang paling besar swing arm jadi ini swing armnya tuh merek kita buka nggak usah ya plastiknya buka aja jadi swing armnya ini merek dx untuk bahannya full full aluminium beda sama yang dipakai sekarang kalau yang yang dipakai sekarang kan replika ktm itu bahannya full besi jadi berat kalau dibanding sama ini lebih ringan ini, soalnya ini kan full al full aluminium bar apa bahannya tuh. tuh bodinya aja full alum. Kalau yang replika KTM itu berat terus bodinya juga bukan dari ini sih dari apa sih namanya dempul dempul gitulah pokoknya untuk bahannya full aluminium. Ini bagian tengahnya las lasannya rapi sih. Ini las lasannya. Terus untuk modelnya sih cakep, kelihatan kayak arm gimana ya arm se gitu kayak. kayak arm limbah gitu, cakep modelnya ini, di bagian apa ini, di bagian unit tracknya, bagian bawahnya. Nanti coba dipasang. Nanti paling kalau buat ngebedain berat sama swing arm ori-nya nggak bisa soalnya swing arm orinya kan enggak ada ada di kos di kos sana di Bandung jadi paling kita bandingin beratnya sama yang arm replika yang replika KTM soalnya yang ada cuma itu kalau yang ori enggak ada enggak kebawa di sampingnya dia modelnya enggak enggak langsung lurus ke belakang sih kalau arm standar kan dia modelnya lur, apa langsung lurus ke belakang nah kalau ini dia modelnya agak melebar di tengah gimana sih cara nah ini kelihatan gak sih jadi di bagian sana tuh dia enggak lurus langsung ke belakang dia model gini terus kebuka lagi sini cakep uh kucingnya ribut oke okay, paling sebentar sih baru dipasang agak-agak siangan lah ini, ini bagian ininya juga rapis cakep tebal ini untuk setelan rantainya kayak gini Uh, sihanya arm baru jadi ini dia sepaket ini udah sepaket untuk harganya swing arm dx ini yang full aluminium ini harganya itu kalau arm doang itu kisaran 1,5an lah seki kurang lebih 1,5 itu kalau kosong kalau untuk wr bos armnya susah sih susah dicari ini aja dapat pas beli arm cari aja sendiri <laughs> ini susah ini nyarinya punya saya aja belum ganti-ganti karena emang barangnya susah bos armnya. Jadi untuk kalau harganya itu ya tadi sekitar kurang lebih 1,5 an kosongan tanpa bos arm. Ah kalau satu set sama bos arm swing armnya itu satu set sama ini itu harganya kurang lebih 1,8 ya 1,7 sampai 1,8 lah. Kalau satu set sama bos arm soalnya ini lumayan mahal juga sih bos armnya. Jadi gitu harganya. Buat yang mau beli, <coughs> buat yang mau order swing arm atau spare part lainnya kayak gear set kayak gini, nih gear set, pokoknya sp semua spare part spare part rel. Jadi yang pengen order langsung aja ke instagramnya Faisal MX Shop atau nanti cek link di de apa cek link di deskripsi video. Nanti sama saya dikasih nomor whatsappnya atau link instagramnya. Mau dipasang semua, bentar. Agak siangan, oke. Jadi, langsung aja kita ke video pemasangannya. Yo, ini udah dilepas, lagi dilepas swing arm ya. Lagi bongkar swing arm lama, itu yang swing arm barunya. Kita lihat swing arm baru ini, bagian ini tracknya. Ah. Rapi sih lah, Bos arum, bos arumnya ini ada di sini. Jadi tinggal pasang aja sih. Soalnya enggak apa, udah beli bos arm baru. Soalnya yang lama tuh udah goyang sih bos arumnya. Udah hancur kan. Waktu itu kan dibongkar, jadi terus hancur disusun ulang akhirnya goyang ntar kita nungguin arm lamanya kebuka baru kita bandingin beratnya kalau yang ini full besi kayaknya mah lebih berat yang ini yang lama nah itu ringan yang kiri ya mas ya. coba digini ini lebih ringan yang ini kalau yang ini full besi kalau ini aluminium berat asli soalnya kan besi kan kalau itu aluminium jadi ini dia bos armnya hancur ini mah soalnya kemarin pas bongkar belum ada yang jual kan ini udah ini mau biarin naik pasang nah, ya. ada ah jadi karena nggak ada timbangan jadi nggak bisa nimbang, jadi nggak tahu bedanya berapa kilo, tapi lumayan jauh sih bedanya. Lebih jauh, lebih berat ini daripada yang itu. Kalau itu lebih ringan. ke apa kerasa sih? Cuma mau nimbang nggak ada timbangan ya, udahlah, apa-apa. Pokoknya mah intinya kalau kata saya, mah, ini jauh lebih berat daripada itu. Itu ringan. Kalau nggak percaya ya cobain aja. Cari arm replika KTM terus bandingin sama yang aluminium itu. Lebih berat ini. Nah ini lagi pasang bos aramnya ada dua sih bos aramnya, kiri kanan ini yang kanan, yang kirinya ini ada satu nih itu yang pipa tengahnya kemarin waktu mas ganti aram replika belum ada yang jual sih. sekarang juga masih lumayan susah sih nyari ya bos aram jadi ya mending sekalian ganti baru aja pas dapet soalnya yang lama tuh udah hancur loh. sebor beres ini atas, hah? ini atas, ini atas. kan penahan rantai hmm. udah beres pasang bos arm bos arm baru di kanan udah pasang bos tinggal pasang bantalan rantai bos arm baru tinggal pasang bo pasang bantalan rantai. Terus udah tinggal pasang. Tadi yang lama mah masang apa bos armnya Yang arom lama mau dibersihin dulu. <tuh> Kotor soalnya. Ini udah PNP buat WR nih mah. Soalnya khusus-khusus buat WR. Kan ada yang sebenarnya kan ada ADX udah lama buat CRF KLEX. Nah, ini baru keluar buat WR. Jadi udah PNP nggak banyak perubahan lah, udah tinggal pasang aja buat WR. Kecuali kalau kita pakai punya CRF atau KLX ya perubahannya banyak. Kita ukur panjangnya, panjang armnya. Itu berapa? 62. Ini 63. Ya, Montok di situ. lima mili. ini press sama ini sama ini lima lima yang ini lima enam. lima enam. berarti untuk untuk panjang dari ujung sampai ujung panjangan ini. Panjangan ini. ini. kalau dihitung dari as. hitung dia dihitung dari asnya. Dari as ini panjangan ini. panjangan itu. Kalau dari besinya ini panjangan ini. panjangan kalau kalau dari ujung. oh Terus beda bedanya 5, di 5 ini yo. Oh lubang ini ya bedanya di ini, ini. Ojok, ini. ojok ini ini pendek Terus kalau lubangnya ini lebih, lebih ini. panjang ini uh, 5 mili kalau lubang ini lebih panjang uh. ini lebih panjang Oh bedanya ini lubangnya lebih panjang uh. itu pendek ya, cuma kalau diukur dari sini uh. cuma itu ininya yang bikin sini. panjang ini lebih uh. kelebihan besinya ini bikin panjang cuma segini ya. kalau ini ngepres ini udah kepasang cakep habis ini kita pulang kita cuci jadi kalau untuk panjang arm replika ini sama yang arm DX itu sama aja sebenarnya cuma beda berapa senti 2 cm sama 1 cm itu juga cuma beda di besi ujungnya. Kalau yang replika ini dia bagian ujungnya lebih panjang dikit aja. Nah, kalau yang itu apa ngepres pendek. Jadi kalau secara kalau kalau apa? Kalau diliatin sih sekilas nggak nggak kelihatan sih bedanya. Karena hampir sama panjangnya. Beda-beda tipis lah. Nah, jadi ini penampakannya udah kepasang, udah kepasang semua. Ini belum dicuci sih, agak-agak kotor lah jadi ini dari sebelah kanan ini bahannya full aluminium semua jadi nggak ada dempul-dempulan untuk bagian bodinya kalau yang aram replika kan ada dempulan terus ini bagian tengahnya bagian unit tracknya. jadi buat yang pengen kenapa banyak yang nanya sih kenapa motor saya itu kelihatan tinggi ya dari ininya plat ininya ditukar ditukar dari L yang tadinya L di sebelah kiri Terus R sebelah kanan ditukar Jadi L sebelah kanan R sebelah kiri Terus bagian ini itu diputer Pokoknya ikutin aja lah posisinya ininya Sama saya diputer biar kelihatan tinggi Soalnya waktu pakai arm replika kemarin kan dia apa Panjang jadi pas dipasang itu Kalau posisi standarnya dia jadi lebih pendek Karena aramnya yang panjang Jadi gitu kalau pengen ngikutin nah Tinggal ikutin aja bawahnya tuh Pokoknya L ke sebelah kanan R sebelah kiri terus untuk posisinya tuh kayak gini tuh biar kelihatan tinggi Pak apa belakangnya soalnya banyak yang nanya motor ini pakai peninggi gak depan belakang nggak pakai peninggi sama sekali sih depan juga tuh nggak pakai peninggi tuh udah emang distal mentok untuk belakang juga nggak pakai peninggi dan ini untuk sebelah kanannya ini dia kalau beli dapat stiker armnya cuma ini yang saya cuma dapat satu enggak tahu mungkin satunya kelupaan dia Dapatnya kiri kanan dua, jadi sebelah kiri sebelah kanan. Ini untuk ini untuk setelan rantainya saya ganti pakai yang ares. Kalau yang setelan rantai bawahnya tuh plat. Jadi ini dia kelihatan lebih padat sih kalau pakai arm ini. Tuh kita lihat bagian belakangnya. Kalau untuk lebar sama aja sih, nggak terlalu beda jauh sama arm replika tuh. Gap kiri kanannya masih banyak. Nih, gap bannya masih agak lebar. Yang sebelah kanan juga masih agak lebar gapnya. Jadi, untuk lebar mah sama aja, nggak terlalu beda jauh. Pokoknya, dari belakang kayak gini, kelihatan lebih padat. Nih, ini udah, swing armnya udah PNP buat WR, soalnya kan khusus buat WR. Kan, kalau sebelumnya DX ngeluarin buat CRF dan KLX, dan yang ini baru keluar buat WR terus untuk bagian apa bantalan rantai ini saya pakai yang aftermarket apa yang aftermarket sih yang biasa bukan yang biasa maksudnya yang ya bukan orinya lah tapi yang tebel nih tebelnya segitu karena apa bantalan rantainya yang standar tuh ada di swing arm standar dan swing arm standarnya kan enggak ada di saya ada di kosan di Bandung jadi saya pakai yang ini ntar masih ada suara mobil Soalnya ini suara mobilnya suara diesel jadi agak keras ntar suara ketutup lagi <coughs> <coughs> udah dia udah lewat <coughs> batu dulu <laughs> jadi untuk bantalan rantai ini bisa pakai dari Ori bisa pakai dari yang bantalan apa bantalan rantainya swing arm standar yang bawahnya WR tuh kan ada yang di swing arm karena ini udah ada dudukan baut nih satu dudukan baut satu terus di bagian dalamnya ada berapa nih dudukan bautnya ada dua 12 dua, jadi tiga dudukan baut dan dudukan bautnya ini tuh buat ini apa pengikat bantalan rantainya kan kalau bantalan rantai yang standar kan dia duduknya pakai baut di sebelah sini sama di sini di dalam jadi bantalan rantai enggak usah beli lagi sih sebenarnya bisa pakai yang standar bisa nyabut dari yang swing arm standar cuma kan kalau punya saya swing arm standarnya enggak enggak ada di sini kan jadi nggak bisa pakai apa nggak bisa nyabut akhirnya pakai yang bantalan tante ini. Cuma ini lumayan sih tebel, nih tebelnya aja segitu. cuk ini pakai sistem baut. Nih kemarin dibor lagi dibikin lubang baut drat karena emang nggak ada baut di sini kan. Terus ini bagian ininya. Tuh unit track tuh dipindah dari dari R yang tadi yang kanan dipindah ke sebelah kiri tuh. Yang plat ini nih kelihatan ya kelihatan lah ini rantai juga udah kendor soalnya mau ganti kemarin <coughs> rantai apa gear setnya belum datang baru datang kemarin yang datang duluan tuh ini apa swing arm akhirnya ya udah pasang swing arm duluan gear set mah belakangan yang penting gear setnya udah ada ini gear, ini gear belakangnya standar sih depan belakang standar jadi mungkin ya paling segitu untuk swing arm apa DX nya dan untuk harga itu kisaran 1,5-an, kalau kosong tanpa bos arm Sedangkan bos Aram sendiri itu harganya 200-300 ribuan lah, pokoknya. Jadi, kalau mau satu set sama bos arm ya paling nambah gitu. Kalau kosongan swing Aram aja tanpa bos Aram ya, sekitar 1,5-an. Ini mereknya, merek DX. Untuk ketahanan sih yakin sih saya mah kuat ini kalau mau dipakai trabas juga kuat dipakai supermoto apalagi lebih kuat lagi karena dari kelihatan sih dari bahannya juga bagus terus dari las-lasannya juga kuat kayaknya rapi ya 11-12 lah ketahanan sama yang replika mungkin kalau yang bilang replika swing arm replika tuh nggak kuat sih mungkin salah sih sebenarnya soalnya bahannya kan full besi jadi dia lebih kuat dari arm standar cuma ya kekurangannya dia lebih berat karena full besi tapi kalau ketahanan dia lebih kuat karena bahannya besi jadi ya gitu jadi mungkin banyak yang nanyain apa kuat nggak buat trabas kuat nggak buat ini kalau kuat mah kuat sebenarnya ini motornya ini apa nih arem untuk apa lagi? untuk Supermoto ya lebih kuat lagi jadi ya gitu aja sih looknya looknya sih kalau kalau menurut saya sih lebih cakep pakai swing arm ini sih daripada yang replika kemarin. Lebih gimana ya? Kesannya tuh lebih padat lebih padat lah pokoknya. Jadi buat yang pengen beli swing arm kayak gini nanti bisa cek link di deskripsi video sama saya ditaruh untuk link pembeliannya. Atau bisa langsung cek aja Instagramnya Faisal Emek Shop. Untuk next konten mungkin pengen ganti gear set. Nanti pemasangan gear set kita bahas. Bedanya gear set Yang harga 400 ribuan 300 ribuan Sama yang harga 1 jutaan Itu apa sih Bedanya kayak gimana Kayak gitu pokoknya Jadi nanti kita bahas Untuk video pemasangan aram, swing armnya Mungkin Sampai di sini dulu Jadi ditunggu aja konten selanjutnya Konten apa lagi Ya tunggu aja pokoknya Oke Sekian dari Sekian untuk video hari ini See you next video.